Orang pendeta di Indonesia tuh bener semua loh. Mm. Tapi uh -uh. bongkarnya adalah bongkar diri sendiri. Kalau bongkar orang lain mah template di mana mana juga ada. Statement sebenernya. lu kadang-kadang gua nggak suka kak. Iya, uh, yeah. aneh. Yeah, yeah. Aneh. <laughs> gua sampai ada yang dm. Mm. Lu ngapain menghina pendeta gua Kalau kita bikin konten yang menyatakan kebenaran, visi sepi. Kalau kita bikin konten yang lo mau gue debat nih, visi mm. rame. Hanya yang kita sayang yang bisa kita rubah. Mungkin di suatu saat dia pagi dia bangun, aduh, selama ini aku nipu ya. <laughs> Aku lupa saat teduh ke menara doa runtuh menara doanya Gara-gara udah -gara kebanyakan dosanya Gua laporin polisi lo, ini lo. Terus tiba-tiba dia bilang lo tuh sebenarnya Kristen apa Islam sih? Itu pendeta merah nanti harusnya sih saya ya <laughs> <laughs> Nah hari ini kita kedatangan Seorang artis eh, oh, iya, iya. Iya, iya. Artis apa pendeta? Atau pendeta artis? Sekarang failing, ya. udah susah coy Membedakan mana artis mana pendeta Iya lah orang ada mana mana Sabar ya kak Gimana kalau kayak ini Biasa dipanggilnya artis atau pendeta? atau gitu? bebas, bebas Oh bebas, bebas, bebas ya Jadi bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas, ya. bebas. sudah merasa artis juga kedatangan torn... <tis> Kalau pendeta Kenapa jadi acara posting? Jadi kita kedatangan Kayeri. Yeri Kita berkenaan dulu Kak Yeri e. Ah, bro kan ya banyak, eh, kalau bimbingan sama kair itu pernikahan nggak perlu bayar ya? Enggak dong. Oh, soalnya saya bayar kemarin. Oh, gitu? Iya, enggak ditawar sama Andres Legio. Wali kan? Iya, ada yang nilainya, Andre. Saya selamatin. saya selamatin. saya selamatin. Iya, namanya? selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya selamat. Saya Tapi hari ini dengan selamat. Ke saya ya. Iya iya iya. Kita pasti akan membedah pendeta-pendeta palsu. Gitu kan Triggernya Apa? tuh kenapa tuh Gara-gara yeah. kemarin Kak Yeri Statement lu kadang-kadang gua gak suka Kak ah, Iya aneh iya, Aneh Ane. eh, Masa betul, katanya betul. manusia pusat yang nah, baik Tuhan iya, iya. meninggalkan surga katanya Padahal Padahal Enggak <laughs> <laughs> Di Orang dia mau isi <laughs> <mancing>. Dia mancing <laughs> bagus, <laughs> ada bagus Gitu Tuhan Yesus tuh lagi plesiran pada saat itu Sampai kan. Sampai jadi rem bro. Iya lagi plesiran jadi datang doang kak sebenarnya. Mm -hmm. Tapi kemarin kenapa kak bisa masuk gereja palsu itu kenapa sih sebenarnya? Oh, yang ditanya jangan gua doang. Uh, oh. <laughs> oh. <laughs> gereja palsu. Oh, iya, iya. Tapi kalau menurut kayak ini kenapa tuh? <laughs> uh, apa ya penting gak penting sih? Karena itu satu video lama mm, yeah. Yeah. Yeah. dan itu mungkin udah kayak yang keempat gua posting itu. Jadi oh. sebenarnya. Ya ada culture aja sih, culture bahwa kebenaran harus berakhir diklarifikasi dia Oh iya yeah. oh. Jadi gak apa-apa sih, karena ya bersama kan gak harus sama Bener hmm. bener bener bener, bener. Jadi nah, ya gak apa-apa sih, mula udah lama juga masuk gitu, yeah. gitu. Yeah. Terakhir masuk keben? Waduh sebelum pandemi kali ini uh, so. gitu. oh. Redcard kan lumayan stagnan kan belakangan ini ya <laughs> <Aduh. Dengan laughs> Karena ini ya tadi naik, naik. <laughs> <laughs> Terima kasih Ay, kira -kira yang grafiknya naik lagi. <laughs> Atau jangan-jangan dia yang nyuruh tuh <laughs> <laughs> di upload Naikin bro <tuk> <tuk> <tuk> gua malah <tuk> disetak nih bro. <tuk> <tuk> Tapi gue seneng sih sini. <tuk> <seneng>. Iya <tuk> seneng, seneng, seneng, seneng. <tuk> seneng lah kak. Berarti seneng kan ada pendeta yang nggak ya. seneng masuk sana. Wah <tuk> oh, <tuk> oh, mungkin kali. Oh, oh um, iya. Bener, bener, bener. Nah hari <tuk> ini kita mau mengupas pendeta-pendeta mana yang kagak bener. Karena kemarin postingan yang si Kyri nih well <tuk> <tuk> harus ada pesulap merahnya di dunia pergerejaan nih. Jadi pendeta merah. Jadi pendeta merah. Kenapa? Apa kayak yang melatar belakangi lu bisa iya. bikin Posting. Posting postingan kayak gitu. itu? orang pendeta di Indonesia tuh benar semua loh <laughs> Gimana? Kan? Di Indonesia benar semua. Iya itu kan tokoh imajinasi, oh. tokoh imajinasi aja nggak ada salahnya kan? Oh, oh, iya. Iya, Seru-seruan. Benar. Iya. <laughs> Mau pakai wig merah atau <laughs> enggak? <laughs> ya namanya. Jas merah, jas Namanya juga imajinasi. iya, iya, iya, iya. <laughs> Kayaknya lucu dan keren nih. Lucu hmm, gitu. ya. Itu iya, iya. tapi uh -uh. bongkarnya adalah bongkar diri sendiri. Kalau hmm. bongkar orang lain mah template di mana-mana juga ada. Hmm. Dan industri lumayan suka gitu. Hmm. Di imajinasi gua adalah pendeta yang berani membongkar dirinya, gerejanya, pelayanannya, sifat-sifatnya gitu. Hmm. Jadi kalau dia demo yang dedemu dirinya sendiri dulu. Ah. Hmm. Wah, Duh. itu kan mungkin keren. Gak, tapi. Mungkin nggak <laughs> tapi. Namanya juga toko imajinasi. Ah, iya. Oh, berarti enggak mungkin. Berarti mungkin doang kan toko Mungkin imaginasi. coba kita hadirkan Ko Andre duduk ah, kok. Bongkar iya. bongkar kebobrokan koko sendiri. <laughs> <laughs> Tentu saja banyak. <laughs> Tapi kita nggak boleh banyak ketawa, gak karena boleh. video kita yang sebelumnya itu banyak yang komen. Gara-gara dibilang hostnya ketawa mulu katanya. Oh, kita nggak boleh banyak ketawa. Lu kalau mau podcast hmm. yang gereja-gereja nggak ketawa, mau channel lain banyak. Oh, yang serius-serius oh, banyak oh, yang berkat-berkat. Oh, Emang kita di sini mah nggak mau ngapa-ngapain. Atau mungkin <laughs> mendeta merah diganti dengan iya. gereja berlogo merah mungkin. Betul. Kan ada oh, juga logo iya. merah dan logo hitam. Oh iya. Iya kan. Yeah, hmm. Iya. Hmm. Bisa juga sih, bisa, ya. bisa, bisa, bisa, ya, bisa, tapi juga ada di dunianya nyata tuh. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tapi Kairi ini yeah. misalnya kita coba kondisikan ya yeah, yeah. toko imajinasi ini muncul, tapi yeah, okay. tidak dengan visinya Kairi membongkar yeah, diri yeah. sendiri gitu. Yeah, yeah, yeah. Misalnya dia ingin membongkar orang lain. Yeah. Kan saya yakin nih Kairi itu timbul dengan uh, pendeta merah itu kan pasti dalam sebuah keresahan dalam otak. Yeah. Hmm, Bahwa gitu. ternyata ada uh, scam scam atau para konmen konmen yang jadi pendeta gitu kan. Mm -hmm. Nah menurut Kairi itu siapa ya? <laughs> Gua <guloh> mah nanti tau pertanyaannya gua dari yang mulut diri kayak oh ya ya. Ya. Ya, itu siapa ya? Iya <guloh> ya. ya, semua <guloh> jadi jadi semua jadi jadi jadi jadi rusuh gitu loh jadi siapa nih? Oh, iya kan penasaran lu siapa ngomong dong? Lu, nah, lu kesel <guloh> <i> <guloh> namanya juga imajinasi gua kenapa lu yang tersinggung Benar. Ini oh, bukan okay. sih kok gitu gua sampe ada yang DM hmm. Lu ngapain menghina pendeta gua? Lah loh? kan ga ada ngomong apa? Lah ada nama, utama? Gak ada makanya Itu pendetanya siapa? Oh makanya Itu yang merah-merah tadi kali Itu merasa katanya gitu pokoknya sampai wah gitu gue laporin polisi lu gini gini gini ya namanya juga makanya gini keresahan sama konten itu dua hal yang berbeda menurut gue maksudnya keresahan gitu penyelesaian dari keresahan nggak selalu bisa di kontenin kalau sudah menjadi berupa konten hmm. maka akan bias gitu hmm. kayak gue mau benerin orang di sini hmm. ya nggak mungkin produktif lah <laughs> Oh, iya benerin orang ya datang ke orangnya hmm. ngomong tanpa layar tanpa tanpa spotlight tanpa kamera Betul ngomong dari hati ke hati selesai gak selesai diselesaikan di situ hmm. Hmm. masalah sekarang kan orang butuh kontennya sebenarnya yeah. apa sih kontennya apa keresahannya sih hmm. pergi tanpa kamera kan bisa bisa hmm. gue resah nih ini suka bohong bohong bohong gini loh kenapa jadi konten <laughs> Hmm. Makanya kan membenarkan orang dalam konten Menurut gue sih sampai hari ini kontraproduktif Ya buat seru-seruan aja hmm. Sama buat ya jejak digital lah paling gitu Emang masyarakat itu juga gak bisa bedain buat hiburan mana yang benar sih sebetulnya sih Kalau menurut gua ini juga termasuk salah satu hiburan Ya okay, mungkin ada ini. Ya ada tapi ada kebenarannya Ada ya? Ada <laughs> Mudah-mudahan <Semudah> <laughs> Mudah ya? Mudah-mudahan Maksudnya kita gak bisa ngebedain orang-orang di luar sana gak bisa bedain itu Memang uh, karakter Atau memang yang beneran kayak gini Iya makanya konten. Betul. Kan yang dicari sama konten yang dicari sama keresahan beda. Tapi hmm. Makanya, makanya kan publik juga butuh tahu. Hmm. Kak, maksudnya ini siapa yang nipu gitu. Iya tapi kalau publik tahu apa nggak tahu kan hmm. harusnya nggak selalu base awalnya tuh konten. Oke. Gitu. Jadi caranya biar publik tahu gimana nih Tanpa konten. Dan, oh. Gini kita kan. Uh, mewakili keperesahan kita dulu dong, yeah. baru publik iya yeah. yeah. mm. artinya kan harus clear di kita dulu mm. nah kita menjadi orang yang mau memfasilitasi keresahan publik dengan instrumen yang ada pun, menurut gue sih kontraproduktif ya. karena uh, penyelesaiannya kita nggak uh, selesaikan secara ya kalau Alkitab berkata kan ajak ngomong berdua habis mm. itu bertiga, yeah. tegur langsung nah sekarang kebenaran-kebenaran yang disampaikan bisa jadi kayak gini ini orang Aus, kita punya kebenarannya air, tapi kita hmm. ng ngasih airnya gitu Ini hmm. minum nih, orang juga males Tapi kan di Alkitab ga ditulis ga boleh pasang kamera Kak Ngomongnya <laughs> kan tetap ber oh, <laughs> berdua Berdua <laughs> tapi ada kamera <laughs> gitu ya, <laughs> ya. <laughs> Itu kita upload <laughs> terus. Iya makanya ya, kok ini kan cuma istilahnya komunikasi digital aja Ya hmm. biar, biar akhirnya rananya terbatas lah hmm. Kalau dibilang gaduh ya itulah tujuannya konten kan. Ah. Apakah penyelesaian internalnya benar-benar terselesaikan? Semua klarifikasi dari konten apa yang mau diharapkan? Itu loh hmm. Karena hmm. ya sulit kayak misalnya uh, lu lihatlah ini layar, gua lihat ini item. Kita sampai sumpah pocong sampai ayam tubuh gigi juga gak akan ketemu karena hmm. kecuali duduk bareng dan saling menghormati. Lu lihat lain, gua lihat lain, ya gak apa-apa juga. Hmm. Tapi kan gulungannya itu dong Ya akhirnya hmm. menjadi Makanya kan uh, Dia uh, misalnya kayak Pesulap merah memperkenalkan diri sebagai content creator Dia entertainment ya. Dan hmm. gak Betul -betul. salah emang begitu tugasnya ya, Jangan ya. di komplain hmm. Karena gak, gak mungkin secara personal mewakili keresahan Jadi kayak sekarang mau jadi pendeta Apa content creator? <laughs> <laughs> <laughs> ya kalau buat gua itu Bukan dua hal yang terpisah sih hmm. Istilahnya tergantung hmm. dari orang aja Maka orang bilang Lu artis sekarang ya, orang bebas. Jadi, gua kasih kebebasan orang untuk manggil. Salah manggil juga gak apa-apa, mm. Karena klarifikasi kadang-kadang, eh, apa ya, menghentikan sebuah hubungan dalam persahabatan yang asik gitu. Karena isinya mm. klarifikasi, gua enggak gini, gua enggak gini. kalau kayak gini, gua klarifikasi, klarifikasi. Ya. Kita belum ngopi bareng, enak bareng. Mm. kan hubungan macam apa yang dimulai dari klarifikasi? Klarifikasi gitu. Mm. Apa itu? Karena pendeta-pendeta juga sekarang udah pada ngonten juga, semuanya ya. Itu mau gak mau sih gitu loh, yeah. tapi kalau penyelesaian dari keresahan yang sesungguhnya rasanya nggak bisa dikontenin gitu. Hmm. Kita mewakili misalnya kita ngomonglah kayak misalnya eh, keresahan kita sama gereja A. <tuk> tapi kan keresahan itu nggak akan terwakilkan sebelum kita duduk di depan orangnya yeah. dan ngasih tahu nih lo keresahan kita. Jadi kontraproduktif. Ini tapi buat seru-seruan mengangkat sebuah persepsi publik. Oh, itu jelas tujuan konten. Oke. Okay. Iya kan? Hakim belum memutuskan siapa benar, tapi kita bisa menghasilkan sebuah persepsi publik gitu Makanya kalau basenya keresahan, pasti akan kontraproduktif kalau dari konten, pandangan gua Tapi kan gini Kak, uh, pesulap merah itu kan hadir dengan uh, persona dan juga kepribadian Dengan tujuan yang jelas tuh, membongkar penipu-penipu ini ya, gitu ya Nah, nah gue pikir ketika Kak Yeri posting pendeta merah, Kak Yeri akan Uh, apa ya, ngomongin sesuatu yang jadi keresahan di gereja gitu loh ya hmm. Mungkin pengajaran-pengajaran yang salah Kemudian yeah. hadir hamba-hamba Tuhan yang berani ngomong straight, sesuai yeah. atau apa itu Ya yeah, kalau ditanya keresahan terbesar gue adalah Membangkitkan orang-orang yang berani membongkar dirinya sendiri gitu hmm. Karena kita sudah dipenuhi dengan orang-orang yang Lima kesalahan gereja A Empat, yang nomor empat akan buat kamu tercengang Boom Waduh hmm. Hmm itu kan yang kita lihat buka aja maksudnya portal-portal uh, yang ada ya waktu orang mau masuk dengan nilai-nilai yang murni nih ya. Eh dikit viewer aja gimana kalau kita debat dan saling menghina wis tinggi oh inilah panggilan yang Tuhan sudah arahkan jadi kan industri konten kan berhubungan dengan industri hmm. artinya ketika kemurnian dari keresahan itu mau dijabarkan secara 100% hmm. sulit dengan berkonten kecuali ya entertainment dan mengangkat persepsi publik aja Menurut gue. Nah begini. menurut Kayeri emang bisa Kayeri ngajak diskusi pendeta-pendeta itu. Iya kalau tolong nggak bisa berarti kan gua harus atur ekspektasi gua dalam sebuah perubahan itu. Oke. Mm. Berarti nggak. Ber, nah, kalau menurut Kayeri bisa nggak sekarang? Iya sekarang kan tergantung dua orang itu. Ya. Kalau Kayeri menurut... kan masih mau. Nah yang satu satunya <laughs> itu <mau laughs> nggak. Contoh sisa. siapa? C Contoh siapa <laughs> Andrea, kali? Andrea, Bali. Ah. Ah. Ya, ada kita. Kalau kalau kalau semuanya dari mau apa nggak si A, yeah, yeah. berarti resah gua tergantung A. Oke, okay. oke. Okay. Jadi menurut gua resah tak terselesaikan nggak apa-apa juga. Kita akhirnya hmm. akhirnya berhidup, berdampingan dengan orang yang nipu dalam pelayanan, yeah. yang yang bermanipulasi dalam pelayanan. Menurut gua ya nggak apa-apa juga, karena effort akan habis waktu kita mencoba membongkar A, B, C, D, Satir A, B, C, D. Berarti sebenarnya para penipu-penipu di gereja ini, Kak? Berarti emang seharusnya dibiarkan aja apa memang itu perjalanannya? Emang Tuhan minta seperti itu? Gak akan ada yang bongkar atau gimana, Kak? Ya kan kita mesti balik pada ranah akhirnya yang bisa ya. merubah, hmm. Tuhan. Kedua, okay. misalnya gini, ada orang maling di gereja. Hmm. Diapain nih, gitu kan Oh, mm. kantong persembahannya jadi bikin amplop Ayah, kecil gitu Misalnya gitu, gitu. <tis> orang, kalau orang nanya gue Collector Gue akan bilang ini, loh kan kita doa buat jiwa-jiwa Betul-betul <tis> Nah yang Tuhan kirim maling penipu ya Itu <tis> bagian ya, dari jiwa-jiwa ya, yang, ya. yang ada Iya ya, kan, kita gak bisa Gak bisa memilih-milih seperti itu. Tapi kalau ada yang maling kolektor sebenarnya patut dimasukin penjara gak sih, Kak? Ya Tuhan. Wah. Kenapa? <laughs> kalau gua, hmm. kalau gua, gua nggak akan. Kalau gua, ya, akan. tapi kan tetap kalau kita lihat di Roma 13 itu semua pemerintahan itu berasal dari Tuhan juga. Ya. Berarti harus taat sama otoritas ada, konse ada konsekuensi gitu ya? dari. Ya, hmm. masalah misalnya kayak gini, bongkar-bongkar kasus penipuan. Hmm. Kalau kita mau jujur, ya balikin ke polisi. Keresahannya kita naikin sebagai konten. Oke. Okay. Bukan penyelesaian dari masalahnya. Karena itu, sebenarnya ah, kan bukan karena kita. Betul, ada kok tiga tujuh delapan pasal penipuan. kalau saya apa nih, Kak? Yang bakal laporin ini <laughs> ke polisi. Kalau nah. bukan Kak Yeri, ayo dong, Kak! Maksudnya, Maksud iya, Kak Yeri jadi jadi tentara. Iya. iya, jadi pendeta merah. Iya dong, maksudnya ya, kita tuh butuh loh, Kak. Iya, iya. Sekarang kan kita pikir produktifnya, produktif hmm. gak dengan cara seperti itu. Kalau gue sih melihat yang perlu, yang paling diperlukan adalah yang berani bongkar dirinya sendiri. Jadi rananya diarahkan ke situ. Karena dalam lu, lu bongkar gue, gue yeah. bilang enggak kok. Hmm. Lu siapa? Nah, maksudnya apa yang Kak Yeri harapkan dari uh, orang tuh membongkar diri sendiri? Kayak Kairi ngebongkar uh, Kairi sendiri gitu. Yeah. Nah, menurut Kairi, apakah para pendeta-pendeta <laughs> di gereja-gereja yang quote-unquote ini, yeah. apakah akan tersadar? Yeri ini buka dirinya sendiri. Aku harus buka juga. Kalau aku selama ini menipu, apakah gitu? itu mungkin? E -e. Kalau gue sih masih percaya sih. Kaya Rima naib, nggak, <laughs> <laughs> <laughs> kaya <tapi> yang <laughs> kom, <laughs> <yang. laughs> <laughs> ya, Karena gue pernah ada di, di satu posisi di mata gereja, hmm. limit orang yang sangat tidak mungkin berubah. Oke, okay. gitu. Contoh, gue pernah ikut retret. 3 hari, hmm. ya retret biasa Hari yeah. kedua, panitia tuh pulangin gua Kenapa ya? Karena berasumsi gua tuh gak berubah dan gua akan merusak uh... Satu retret Waduh, wow. wow. <laughs> wow, yeah, yeah. Daripada satu yeri datang mm -hmm. sebagai uh, domba atau serigala gak jelas Mending kita selamatkan domba-domba yang oh, ada kita buang satu serigala ini gitu ya. ya Mendingan satu ini kita singkirkan hmm. Jadi kita pu di imajinasi kita punya satu kategori hal yang gak mungkin Nah, gua dulu pernah ada di kategori itu Sampai orang bilang pertama gue kayak Paulus, keras kepala mm. mm. dalam berdiskusi. Lalu gue dibilang Yunus. Mm. Terakhir gue dibilang Yudas Iskariot. Makanya mm. gue di dikeluarin. Bagus. Hampir gak ada retret ngulangin -ret <tutuk> panitia tuh gak ada. Gue pernah dan gue yang dipulangin. Karena mereka justifikasi satu, satu kesimpulan bahwa Yeri tidak mungkin bisa berubah. gitu Tapi kan kayak Yeri gak nipu. Ya kalau dihitung <tuk> lu <dulu tuk> kerugian ya. Kalau kenapa sih pengen banget nih? <tuk> penipu nih kayak pengen lu jual banget nih. Kenapa lu kan tipu? Kan Kamu ngasih pulsa merah katanya. Ya. Nggak tapi sorry. Tadi yeah. kayak agak kontradiktif juga sebetulnya. Uh, hmm. Statementnya tadi pertama adalah kalau kita bikin konten yang menyatakan kebenaran, yeah. visi sepi. Kalau kita bikin konten yang lu mau gue debat nih, visi rame. Berarti tujuannya emang bikin rame konten ini. Berarti tujuan konten ini bukan memberikan orang-orang kayak wah. Gue nonton ini nih, gue dapet pencerahan nih Gak begitu tujuannya Gak, makanya kan B Balik ke keresahan dan konten hmm. Artinya kalau kita ngomong ini keresahan Yesus first audience titik hmm. Artinya tanpa ada hype kita gak pusing, dikit hmm. ya dikit keresahan. aja yeah. Namanya juga keresahan, kita gak modif sesuai hmm. dengan Pasarnya Pasarnya, hmm. ramenya, ininya hmm. gitu hmm. Hmm. ya kan, sekarang orang kan mi mi mikir dong Gua lebih efektif anonim atau enggak? Hmm. Dari awal hmm. Berarti kan artinya dia juga melihat keresahannya ini terselesaikan Atau hype yang ada Gitu hmm. Makanya oh gua kayaknya lebih cocok anonim deh Gitu, gitu. Hmm. Karena kayaknya lebih ini ini Jadi makanya Ya itu kita cuma melihat tadinya hiburan lama-lama berisik gitu karena Mau dibenerin di mana? orang ngobrol aja gak pernah. <laughs> Kayak yang di apa akun-akun satir kan lu ngobrol aja gak pernah. Uh, ada satu uh, akun ngedam nge gua marah-marah gitu. Aku apa kak? Uh, Orang-orang, <laughs> oh iya orang lah. <laughs> gua laporin polisi lo, ini lo terus tiba-tiba dia bilang, "Lu tuh sebenarnya Kristen apa Islam sih?" Gua bilang lu mau marah-marah gak cek background. <laughs> hmm. Jadi lu yang marah, gua yang harus kasih tau. <laughs> gimana sih gue kalau mau marah-marah yang yang makanya kan sekarang orang berimajinasi bahwa terselesaikan di konten keresahannya sehingga nah. orang nggak mau mengeluarkan effort untuk mengeluarkan atau menyelesaikan keresahan dengan cara yang benar-benar keresahannya selesai gitu hmm. Hmm. tapi dari dari statement yang si Aldo tadi bilang adalah kalau misalkan katakanlah kayak ini membuka diri gayri hmm. menjadi puslap merah yang yang yang lah kebusukan gua yeah. ya pertanyaan kan tadi lagi apakah akan mengubah pendeta-pendeta itu juga akan uh, uh, ingin membuka dirinya juga ya jawabannya juga enggak karena tujuannya yeah. juga sebetulnya uh, di tengah semua orang yang kepengen jadi sempurna gitu yeah. iya itu juga agak kontradiktif juga yeah. itu, Kak? makanya kalau kalau mau kalau tujuan utama kita merubah pendeta-pendeta uh, ya artinya Effort yang harus dilakukan adalah membangun hubungan dengan pendeta Karena, gue punya prinsip Hanya yang kita sayang, yang bisa kita rubah Jadi kita mesti sayang sama dia dulu? Iya Karena Sekarang apa yang membuat kita, Tuhan merubah kita? Apakah dia ngontenin kita? Apakah dia nyindir kita dari atas? Apakah dia framing dan dia bongkar semua? Atau Dia kasih kita, itu yang sebabnya kadang kontra, kontra logika Petrus itu udah nyangkal, udah melakukan udah kejahatan Gimana caranya ngebongkar dosanya Petrus? Do you love me? Uh, Ininya nggak dibongkar hmm. tiga kali, do you love me? Lu cinta gua deh Artinya dia masuk dalam sekat-sekat detail masalah yang harus dirubah Daru dia masuk dalam kekuatan hubungan Love, Restoration hmm. Waktu lu cinta gua Lu akan mampu bongkar diri lu sendiri lo akan nggak gengsi lo hilang nama baik lo hilang songong lo hilang bajingan lo hilang karena love bukan karena di framing baik gue bilang penerimaan dan pengampunan itulah awal dari pemulihan bukan keterbukaan keterbukaan tanpa penerimaan interogasi dan itu eh, kayak orang bilang keterbukaan adalah awal dari apa ketahuan <laughs> makanya nggak menarik ke Kristenan itu <laughs> karena itu satu bongkar satu, satu bongkar satu Gue ma gak mau ikut Tuhan manapun hasil dari gontok-gontokan, debat hmm. Dan memang ada adrenalin yang kalau gue berhasil menempatkan diri iya, gue satu betul. tingkat lebih tinggi dari lo PEMP! Waktu lo posting sesuatu, jebret, celup, hmm. maknyos, buih, bui, nih, nih Dan kita menikmati itunya Gitu loh Wow, enak juga ya negur orang dengan konten tuh Seksi gitu hmm. Dan lu akan dapat vibe baliknya tokohnya hmm. akhirnya tanpa sadar uh, muncullah pengkultusan individu hmm. kita nek sama orang tapi tambah sadar kita bangun juga pengkultusan individu ke kita sebagai tukang bongkar hmm. Hmm. makanya orang meningguas agnostik lah mana ininya yang gue cari nggak orang orang berpetualang tentang Tuhan selalu lahir satu dua tiga semua satu dua tiga debat ini salah ini sini ini sini ini sini, gitu jadi ini apa sudah terakhir kita ya? Kita abis ini udah bikin <laughs> lagi loh, Kita akan ketok pintu satu-satu Kan lo lu, lu, disclaimer ini kan jelas Bukan untuk merubah orang secara personal atau siapapun Betul betul, betul. Konten ini harus ada Karena mewakili keresahan aja Bukan menyelesaikan keresahan hmm. Emang ini gak bikin selesai? Nah emang emang. makanya itu kan iya. jadi sebuah penting Paling gak orang jadi terpicu gitu loh hmm. Hmm, yeah. Tapi kayak ini ya yeah. Pertanyaannya adalah banyak banget kan jemaat yang mungkin kuota-an udah mengkultuskan tapi yeah. sadar yeah. ya kan Kesannya hmm. mah mencintai gerejanya yeah, gitu yeah. Nah maksudnya siapa orang yang akan ngambil peran untuk ngebuka bahwa ini gak bener, ini gak bener Lupa pada sesat balik ke tempat-tempat masing-masing yang okay. bener gitu Maksudnya okay. kalau gak ada yang bergerak, hmm. mungkin metodenya kayak ini kan bisa dibilang eksponensial yeah. ya yeah. Pelan banget yeah. mungkin satu titik akan hmm akan nggak jadi bisa juga nah, kan? ya kan, ya. Nah tapi <laughs> judulnya akan, <laughs> nah, judulnya ya. akan. Tapi kan harus ada juga yang mainnya keras gitu kan, biar ngasih tahu bahwa ya sebenarnya gampang aja sih, kayak orang ngasih tahu, nih kopi palsu, nih kopi asli, jangan minum yang ini karena hmm. ini gak bener, bikin yeah. lo sakit. Kan harus ada yang ngasih tahu kak, yeah. setidaknya harus yang ngasih tahu adalah orang yang di dalam industrinya, hmm. atau memang benar bener paham soal kopi. Yeah. Nah yeah. kira-kira akan ada kak figur itu yang paham kopi banget ya. E. Ya, kalau gue lihat gini tetep kalau dia arah perubahannya untuk merubah si A, si B hmm. maka kontraproduktif nah, kalau bisa jangan merubah pendeta-pendeta nya okay. Nah jadi, penting jemaatnya, selamat nah, nah makanya hmm. yang harus dilakukan adalah mengimun jemaat secara keseluruhan ah. hmm. oke okay. dibangun dong knowledge nya, ah, dibangun dong Oke. Okay. Yeah. orang-orang kayak gitu pasti disebelin Betul. karena kalau gua ngobrol sama lu yeah. mereka gak bisa kontrol lu lagi <laughs> Ya ya. ya, oh, ya. Sama, sama gereja apa di kontrol alam? Yang... <coughs> Dia apa sih kemarin <coughs> tuh yang habis ngomong yang ada poster gitu ya, ya. oh, episode 2 nanti. Oh iya iya iya. Ya, ya. Mama, ya, mama. Ya, ya. Lula, sabar <coughs> juga ya. Iya, okay. jadi kita kita mengimun. Okay. Kayak misalnya orang bilang, "Lu keluar dari gereja ini, <coughs> lu dalam kutuk, lu enggak dalam berkat, lu akan mati, <coughs> Benih yang dibini mati." Ya kita kita bangun dalam sebuah konten kayak gini, dalam pemikiran bahwa enggak juga. Taat sama Tuhan tanpa syarat, taat, taat sama pemimpin bersyarat dong. Hmm. Iya dong. Yeah. Akhirnya orang punya knowledge kita nggak personal. Kita membangun satu uh, apa culture atau apalah yang namanya dalam pemikiran banyak orang tanpa disadari mengimun. Sehingga biarin aja orang nipu yang nggak yang nggak bisa ditipunya yang kita banyakin. Hmm. Hmm. Itu sehingga orang nggak melihat gontok-gontokan yang Ayo. Berarti tetap akan lu, ada korban dong kak, Sorry kepotong potong ya. Uh, ya. Berarti tetap akan ada korban dong. Karena kita mau mengimun sebanyak apapun Collateral damage ini. Ya, udah, ya. Maksudnya <laughs> maksudnya pasti akan ada ada korbannya yang. Iya, iya, ya. pada kenyataannya kita bukan juru selamat. Artinya kita punya kita imitasi kayaknya. Iya, lu misalnya di di game lu di dunia hmm. game lu kan punya lingkar pengaruh. Iya. Yeah. Ya, lu gak bisa tembus Betul. Emang cuma segitu yeah. duit lo di situ, pengaruh yeah. lo di situ. Iya yeah. yeah, sih, iya karena kita kan, makanya kan akhirnya kita bertuhan karena kita percaya bahwa uh, ada dia yang di luar lingkar itu, dan hmm. yang kedua nih yang penting. Kita gak jadi orang yang megang segala sesuatu terlalu kuat, lalu kita depresi. Kasih lepas biar Tuhan juga boleh pegang. Iya dong. Hmm. Ya kenapa kita stress? karena gua, gua soalnya pernah di fase itu terjebak dalam menggenggam semua jangan sampai nih. Hmm. Cukup gua yang ngerasain nih. Iya. Yeah. Orang lain enggak boleh nih. Galak sana sini sikat sana sini. Hmm. Gua. Pernah ya, Kak? Pernah dong. Sehingga Sedangkan sedangkan satu sisi orang melihat kita bukan dari pesannya, dari emosinya. Hmm. Lo ngomong keren, tapi muka lo belutek begitu Personal kayak lo gini. Ya. Orang ternyata butuh juga emosi kita yang... Hmm. Ada apa dengan hmm. gue nih? Gue hmm. sebagai penyampai kabar baik, tapi pulang ke rumah orang nanya Muka lo seneng bener dari mana? Dari gereja? ha hmm. huh? <laughs> Bukan dari gereja hmm. penuh Sukacita hmm. oh Akhirnya kesimpulan personal gue Gue megang segala sesuatu terlalu kuat Ya gue belajar untuk melepaskan segala sesuatu gak, gak terlalu kuat Supaya Tuhan juga bisa pegang hmm. Dan gue tidur enak gitu gak enggak kepikiran enggak kepikiran terus enteng hmm. gitu anak dan istri gue nggak ngeliat buset Udah kayak jurus selamat dunia lu Yang ini belum, yang ini belum Waduh Yang ini belum, yang ini belum Ya, nah, gitu. yes. yes. yeah, yeah. ya. udah kayak Rima fokus aja ke orang-orang rebel aja lah ya Seperti Foki Pardede mungkin ya Ya yang rebel-rebel <tuk> aja lah ya <tuk> Jadi lu nyesel? Nggak biarkan nanti mereka-mereka ini jemaat Itu tugas kita bertiga ya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kita menyebarkan jadi ya Ini kan salah satu tujuan Meng-imun adalah ini kan Dan banyak orang yang mau di-imun Iya karena kan udah knowledge belakang juga, Kak, kadang iya, kadang. Nah, iya kayak gitu, sih, kayak iya, misalnya, iya. semua yang berbeda itu musuh. Itu kan ada, ya bener -bener, ada bener. pemikirannya, betul. betul, betul. Siapa yang berbeda? Begitu orang keluar gereja, betul -betul. itu kan di, di, di ini berbeda. Berarti ya. itu musuh kita, lu gak boleh main, lu gak boleh pelayanan, ya lu gak boleh berhubungan. Waduh, kalau lu berhubungan dengan dia, lu melawan gereja lokal ini, hmm. dan lu harus tanggung konsekuensinya. Nah, itu kan culture, itu kita bongkar, bukan kita sikat si pemikirnya, Satu -satu. tapi kita bilang, "Woi, ada." Enggak gitu, bro. Hmm. <laughs> iya kan? Masa iya Papa Mama enggak ngomongan hmm. uh, Anak sama orang tua kamu mau gara-gara gereja ini? Hmm. Nah, hmm. situlah kita kasih tau. Jangan sampai, jangan. Itu kan gue bilang full timer, kerjalah seadanya. Wah oh, itu orang marah sama gue. Kenapa kalau lu mati? Gereja mah cari full timer baru Ih bener banget Saudara anak-anak lu nangis seumur hidup Betul gitu. sekali Kak Yehri Luar biasa quote of the day mari kita bikin jadi reels, ya Yes Full timer seadanya Seadanya dong Betul sih Orang bilang lu gak menghargai martir-martir apa hmm. Gak ada urusannya hmm. Gak ada urusannya Ini mengenai kesehatan mental kita Yang juga penting dalam perjalanan spiritual kita Rohani hmm. sembilan, mental tiga Buktinya apa? Lu bisa nangis di hadirat Tuhan, lu gak ngomongan nama dia yeah. Lu blacklist Cuk. dia Orang kan ribut Eh jangan kasih selamat natal orang Kristen hmm. Loh, orang udah keluar gereja aja kita gak selamatin natal Ulang tahun kita gak selamat Padahal tuh dulu hopeng baik Ada yang salah kan yeah. Nah itu yang kita kasih tahu bahwa eh ada ada kekuatan dalam hubungan hmm. Yang gak boleh disekat dengan hanya Terus lagi pula Lu bergaul sama yang gak agama juga tuh Gak apa-apa yang berbeda tuh bukan musuh Nah pemikiran-pemikiran itu Yang gue yakini akan menjadi sebuah imun Yang hmm. akhirnya membuat gue nyerilek Dia hmm. juga nyerilek hmm. Yang ini koar-koar gak ngaruh Kesel hmm. banget hmm. Gara-gara <laughs> dia nih Ini hmm. gara-gara nonton kontennya ini nih Sekarang nih kayaknya nih gak bisa dimarahin lagi nih hmm. Gitu ya, ya, ya, ya. Hmm. Emang tapi emang kayak ini kalau bikin konten suka uh, Bikin orang panas Selain pesulap merah ini sempat kayak itu tuh foto satu ruangan sama uh, jadi ada satu ruangan gitu si <laughs> foto terus, difoto, uh, terus uh, apa tulisannya kayak uh, uh, apa uh, toilet eksekutif eh atau to to toilet hamba Tuhan oh, toilet, yeah. to toilet eksekutif ada hamba Tuhan gitu uh, dan setelah itu langsung vip room lah ya, ya yeah. katanya semenjak itu gak pernah khotbah di sana <laughs> lagi ya? <laughs> ya tapi untuk itu gue sesori sama beberapa orang di sana why gue bilang karena gue nggak bijak itu dia gue menyelesaikan cara konten lo kalau nggak suka lo bisa ngomong langsung Iya, kalau gini lo kan me me menyimpulkan persepsi publik yang betul. bener juga. Emang gereja tuh udah gak ada bener hey, sekarang tunggu, gini, tunggu, tunggu, gini gini, gini yang uh, selesainya juga secara, secara konten emang gak gak. Selesainya secara... Uh, jadi gua per, gua ngomong personal sama uh, beberapa orang, uh -huh. terus... Uh, postingannya gua hapus uh, hmm, uh, karena personal tidak menggunakan klarifikasi. Berarti kan gak, gak, gue uh, gak, klarifikasi Jadi, tapi gue... eh, gua gue di situ bilang gua salah karena... karena gua mencoba menyampaikan keresahan. Hanya dengan framing konten, meskipun itu di portal gua hmm. Nah, gua kan kepengen keresahan gua Kecuali gua nggak mau keresahan gua selesai kan Ya gua biarin aja begitu bola liar hmm. Orang gua ga pengen resah, tapi karena gua resah Gak bisa dong Terus kayak diminta maaf, diundang lagi gak? Enggak lah <laughs> <tuk tuk> Takutnya foto kemarin, lagi ya? <tuk> gak, tapi kemarin uh, dapat kesempatan untuk berbagi di sana Tapi berarti uh, nge-share Pendeta Merah ini juga keresahan? Keresahan, makanya bilang keresahannya adalah apa? Keresahannya bukan untuk bongkar orang lain hmm pendeta Merah ini adalah sosok yang dirinya berani sendiri. membongkar dirinya sendiri. ini udah hampir tiga kali tadi dijawab mm. loh ini loh. Bayangin itu kalau itu jadi culture, nggak kita nggak perlu ngegap ngegapin, gitu. Mm. Ya udah, gue lagi salah nih. Lo nggak perlu pecat gue, gua mundur deh. Gue kayaknya gue perlu rehat, gue perlu ini. Sulit dibayangkan. kadang pemikiran lu gitu, itu sulit diterima. Iya, sulit diterima. Dan Terima Memang agak utopia kak. hemat energi, hemat uang, hemat semua. Benar. kita berani bilang. Gua sebenarnya udah acak-adur nih di keluarga gua nih daripada nanti semua akan uh, blunder ya gua ini deh kayaknya gua yang harus dibenahi di gereja ini. Kita berdoa Tuhan selesaikan masalah kayaknya sumber masalah gua ya nah, gitu. Hmm. Oke, okay, kita apa kita coba beralih kepada nilai historikalnya kak. Hmm. Kan kayaknya punya harapan itu di suatu saat ada yang membongkar diri sendiri. Hmm. Kita lepaskan seluruh nabi-nabi uh, yang ada di Alkitab. Wah, ya, ya. jadi kita langsung menuju ke era periode modern hmm. <laughs> ya. Dimana gereja-gereja udah keren ya kan. Hmm. Taruh poster Big. gitu kan. Ha! Mega mega church lu ya saking enggak kan? <laughs> <itu> episode <laughs> 2. Apa lu ngomong era tarot mega church kayaknya. Ini kan udah udah berjalan cukup lama ya, kayak hmm. dari zaman dari zaman saya kecil harusnya hmm. udah jalan juga. Nah Menurut Kak Yeri, ada gak salah satu dari para figur-figur atau tokoh-tokoh besar ini yeah. di gereja ini Ada gak yang akhirnya mengundurkan diri atau membongkar dirinya Karena karena memang merasa tersadarkan Mungkin di suatu saat dia pagi dia bangun Aduh salam ini aku nipu jemaat <laughs> ya Aku lupa saat teduh ke Menara Doa runtuh Menara Doanya Gara-gara udah -gara kebanyakan dosanya <gara> Nah ada gak kak kira-kira cara historis Figur-figur besar yang mengaku bahwa selama ini gua salah gitu Iya hmm. dengan kata lain maksudnya dia mengaku bahwa gua nih Pendeta Merah gitu Iya setidaknya ya. kan ada study case berarti kan ya, kak ya. tan -tan -tan uh, Tanpa kepergok Tanpa ya, kepergok gitu. Tanpa keterbukaan Wah, Belum pernah. Ya? Belum pernah denger sih Belum pernah kenal juga Belum pernah ya Iya hmm. yeah. Unpopular culture kayaknya hmm. Sepertinya hmm. sih Agak sulit diterima untuk dibayangkan sih sebetulnya <laughs> Tapi semoga, ya kan itu jalan Tuhan ya kayak. Iya, Kali aja iya. suatu saat beneran kejadian Berarti hari ini kita ingat kata-kata kayak. kayaknya Gue daripada percaya itu kejadian lebih percaya uh, Kasusnya Verdi Sambo itu kelar-kelar iya. deh <laughs> Kayaknya sih gitu sih Lu ga boleh kayak gitu Ga boleh Itu kan kerjaan Tuhan Baaaa Maksud lu? Itu nanti deh Ya mana? Pendeta-pendeta itu? Oh. Uh. Biasanya ngebongkar sama Polri itu tapi itu... Itu, itu, itu uh, salah satu metodenya ya? Untuk disampaikan ya, Karena... Ya. Karena kenapa? Kenapa? Kalau... Karena gini... Bahkan pen, banyak pendeta, termasuk gue, gak kepikiran untuk bongkar diri sendiri ya, ya, Karena ya. kita terlalu sibuk bongkar orang lain dan culture-nya digurung ke situ terus Nah bayangin, kalau misalnya gue... Membangun culture itu sendiri secara konsisten Tuh oh, pada akhirnya gue gak akan berhadapan dengan pelecehan seksual Dengan urusan penipuan hmm. pajak Dengan uh, apa uh, penipuan jemaat Dengan dengan semua serba-serbi masalah moral yang harusnya bisa diselesaikan Nah di sini gue berpikir bahwa Ada lo do dosa masa depan Maksudnya dosa masa depan? Kan kita sama pikir dosa masa lalu hmm. Ada dosa yang akan pasti 100% kita lakukan Kalau hmm. kita gak berubah hari ini hmm. Hmm. Dan gak, gak ada instrumen lainnya gitu loh Yeah. Kita lagi bebas-bebas aja, gak ada yang intervensi, orang gak ada yang tau yeah. Gak ada yang tahu itu betul. kan masalahnya yeah, Kalau yeah, ada yeah, yang betul. tahu nah makanya kan kalau gua gua ngurai oh, Ruang terbukanya juga gak ada, tapi masa harus ruang, ruang terbuka dulu ada baru menyelesaikan masalah kita Misalnya enak gini lah, kita berhenti di detik ini tek, Terus kita renungkan, hal apa sih yang sebenarnya worth it kita rubah secara personal ya eh? Jangan hmm. dikontenin hmm. Maka itu akan menolong masa depan kita sebenarnya Ya, ya. Karena silent killer itu di dalam kita Evaluasi diri gitu ya, kan? Nah iya Introspeksi ya? Iya. Berat sih bayanginnya berat, Lu bayangin berat, pendeta berat. maju ke depan Saudara kemarin saya habis Saya habis nih, bu jemaat hmm? <laughs> Itu uang persembahan minggu lalu itu Saya buat beli pelok <sess> ah, gue ya. kenapa dia harus beli Gue berharap jet itu loh, ya. Tapi kelak. semua, gue, pengen banget apa yang diimpikan kairi itu terjadi. Karena ini bakal mengguncang. Ka Kalau sampai beneran ada yang maju ke depan ya. dan bilang bahwa gue selama ini sesat, bro. Kita bubarkan ini. gereja ini. silahkan ke gereja-gereja lain. Itu sih, wah oh, pecah banget ya. sih itu. Berarti ya. hari ini kairi benar-benar punya ini ya apa? sebuah visi yang sangat luar biasa dari Tuhan ya. Sering Keren komunikasi sama ya. Tuhan ya, Kai? <laughs> Sering komunikasi ya. Gimana <laughs> Caranya gimana? <laughs> Caranya ngobrol, <laughs> Paket kotanya beda. <laughs> Paket datanya beda. Resah aja sih, sebenarnya yeah. resah aja gitu. Dari keresahan itu kan ngulik gitu. Hmm. Jadi gua mungkin kalau cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah mengimplementasi keresahan aja. Makanya feedback balik itu juga penting. Kayak misalnya Menurut gua kayak gereja palsu ya. Orang yang paling menghina adalah orang yang paling memperhatikan dong. Iya, yeah. yeah. okay. betul pasti. kan diperhatikan. Sangat <laughs> diperhatikan. Ayo, Dan enggak. itu bagus kan. Tungguin <laughs> detik-detiknya ngomongnya. nunggu caper, semua di detil, ini mana, mana, diurai. Mana. Berarti kan diperhatikan. Iya, hmm. hmm. berarti kan nggak nggak negatif juga kan. Yeah, salah satu kesenangan gua adalah diperhatikan. Tapi biasanya orang yang habis masuk jadi kontennya sana kak. Iya. Yeah. Besoknya atau hari itu tuh, yeah. komen dari postingan postingannya langsung di di-lock ya? di betul. di-lock. Untung kayak E ring, kayak di-lock, kayak di-lock ya. Di-lock dari enggak komennya yang kayak E ring, enggak di-lock. Emang enggak, enggak, enggak. Enggak dibaca juga soalnya ada ya. Iya, ngapain juga di-lock? Gue jarang, gue jarang berdebat di dalam karena kontraproduktif. Iya, yes. itu cuma enggak mm. lagi kebanyakan. Komen gitu kebanyakan pengangguran. Iya, gak punya kerja. Bayangin loh, dia lagi mungkin main game, berkata ketawa-ketawa lu kesel gitu. Bahasa sini, lagi, mm. lagi nggak ada ini oh, kita. Iya, Wah, apa nih maksudnya nih? Wah, apa nih ya? Dia. Tapi kan iya. sempet sekali respon kalau enggak salah, kayak Yang pas orang ngomong pendeta enggak lulusan teologi ini. Itu lalu lu balesin dengan ngomong kalau gue sekolah. Jadi, iya, teologi ya, teologi ya. Nah, itu menarik. Itu okay. menarik. Itu menarik right. karena selain personal, nilai edukatifnya tinggi. Menurut gua, mereka dia uh, apa orang mempermasalahkan. Lu punya ini udah, udah, udah, kata binatang juga ada permasalahan. Dia adalah, kata lu, apa? lu tuh goblok, oh, ya kan? Uh. Ada anjingnya lah, apa oh, ya? Okay. Kan? Apa harmonetik lu ancur? Uh, apa semua istilah-istilah Alkitab lu ancur? Lu tuh gak layak gitu, harusnya lu memutuskan untuk turun dari mimbar dan... Berhenti dari itu semua karena lo tuh gak layak Oke okay. hmm. Terus gue bilang kalau gue sekolah alkitab jadi kayak lu ya mending gak usah lah Gue lebih waduh. memilih jadi orang yang dihina-hina kelompok lo Dibanding gue ada di posisi lo lalu gue menghina orang lain hmm. Nah itu sisi edukatif Buat apa gue sekolah alkitab mending gue gak usah Itu buat gue masuk berhasil pulang gagal bro waduh. Nah ada edukatifnya ya kayak gitu gitu demen gue gue respon yang lain-lain cuma maki-maki maki-maki ya. biasa lah ya kayak nggak produktif mm -hmm. gitu iya, iya, iya. kan zaman dulu kan juga kayaknya maki-maki orang kan iya, iya, iya. <laughs> udah lah ya. terima aja sekarang <laughs> nih tinggal banding-banding dulu lah <laughs> iya. eh, kecil-kecil lah ya gitu ya iya, iya, iya. tapi kayaknya ke depannya Eh uh, dengan.. maksudnya megachars makin banyak ya yes. gereja jaga makin besar ya yang mana dok? ha? Ya megachars mulu sih lu bahasanya yes. oh, nah ya sama habis gereja gaya kecil kita juga ga kenotis bener, oh, iya iya bener, bener juga sih iya bener juga Masuk gua makin gede makin tapi gede. kan ga seberani ini bro? iya bener, karena kan kecil oh iya yeah. nanti kalau si koantri udah dapet investor <laughs> belum yang berdiri-berdiri di depan tuh loh, yang angkat cincin diamond <laughs> nah, koantri bisa ga jadi podcast ini kita Enggak, masih dibuat koantri datang terus ngomong bongkar <laughs> <dulu> iya. sendiri saya selama ini nih nyuri duit saudara rumah baru saya perabotannya orangnya gak marah binginya yang marah itu mengaku. kenapa kamu ngaku? yaudah jangan jarek-jarekin, ini kak lo. jauh-jauh nih datang kak ini. nih itu dalam ruangan ini ada 3 pendeta loh gak boleh loh tapi kak apa yang bakal kak secara aktual lakukan untuk setidaknya uh, ngerubah lah jemaat-jemaat uh, gereja pemikirannya karena jemaat kayaknya, ya? iya kayaknya sulit banget Kak penetrasi hmm. pengajaran baru yang hmm. kayak misalnya Kairi impikan gitu ya yeah. untuk dapat nah sebenarnya metode paling baiknya apakah Kairi ak akhirnya akan, akan keliling ke gereja-gereja terus Kairi ngebongkar diri Kairi di sana atau cerita hmm. atau kayak gimana? <laughs> iya maksudnya Kempeng secara aktual diri. gimana tuh Kak? Yeah, strategi yang dihadapi itu kan culture Berarti hmm. harus membangkitkan satu culture yeah. baru Dan hmm. untuk membangkitkan satu culture kan berarti ada ya bahasa komunikasi Dalam artian hmm. melempar satu isu, pemikiran dan menyampaikan okay. secara konsisten Makanya postingan yang di gereja palsu itu adalah mungkin postingan kelima apa ke kan hmm. Karena harus segala sesuatu secara konsisten Gue juga pengen melihat orang juga konsisten enggak kontranya okay. Ternyata enggak gitu kan Berarti hmm. kan gue menemukan nilai dari culture-nya itu Ya. nah gue percaya bahwa sesuatu yang memang harus disampaikan berulang-ulang dalam dalam konsep apapun makanya kan kalau mungkin dilihat nih podcast ini kan pasti kan ada yang di repetisi nih ngomong di sini ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. perasaannya kan Aha. si ini begini kenapa ya. ini begini Mau siapapun pembicaranya udah giringnya ke situ ya, nah itu kan betul. salah satu cara kayak gitu okay. ya, kan? kalau menurut gitu. kahyari di digiring kemana tadi itu di gini ke cara cara berpikir yang sehat sebenarnya. Iya, oh. bukan gereja mana tadi yang dimaksud ya? Oh, kalau enggak, enggak efektif juga di sini, <tuk> Karena pakai duit, bukan pakai konten. Kalau gitu, benar, benar, benar. Baiklah, kayaknya itu aja ya. <tuk> kalau menurut saya itu pendeta merah nanti harusnya sih saya ya lu mengaku gitu eh tapi dengan visi yang dari kak bukan? iya tapi backingan gua kak yeri kan badannya gede kak yeri sama kak jessy nah itu pasti ga ada yang berani nyerang gua itu katanya banyak yang satu gua menyerang itu ga ada iya iya lagi. kodrol banyak tapi. udah cepat sama kak billy nanti satu lagi iya kalo si koanteri nanti bantu kampanye marketing ya kak tau ya jadi itu aja ya, penyampaian kita soal pendeta merah ini ya Ya, semoga meredakan uh, kebisingan di luar sana Abis ini mau yeah. pos postingan gak kayak Enggak dong Enggak, enggak, ya. dong, enggak, enggak. Ya. Tapi gue sih berani yakin ya, dengan adanya hmm. statement malam ini ya hmm? Kayak mematahkan... Uh, harapan orang-orang publik gitu. akan ada orang yang membongkar iya, se iya, iya, itu iya. patah iya, iya. karena aku berharapnya begitu seperti itu ternyata Tujuan tujuannya mulia banget <laughs> <laughs> metodenya mulia banget kayaknya hmm. ternyata mulia hmm. banget gak. tapi ini udah pernah diklarifikasi ke tempatnya maksudnya di Instagram sendiri pernah ngomong enggak bahwa ini kan cuma hanya terbuka kalau ketika ada diskusi hmm. Hmm. oh oke iya. gua akan berharap selesai di Instagram doang selesai di meja ini Masalahnya di, di Instagram juga enggak ada nanya kapan sih nanyanya emang siapa kak dem banyak siapa sih jadi, kayak semuanya bisa dikontenin gitu, iya. Yeah. Yeah. Gak semuanya selesai dengan konten Jadi mungkin apa yang kita lihat di medsos Apa yang kita lihat juga misalkan di youtube Gak semuanya kita harus kayak tarik kesimpulan bahwa Oh ini tuh mau bikin begini nih Isi dia nih benci ya, ini nih Gak seharusnya Kayak Kasus. misalkan podcast ini kalau kalian pikir kita benci dengan siapa Belum tentu ya ya kita cabut dulu ya iya. Kayaknya udah banyak yang gak suka sama kita ya Betul yeah, iya, udah iya, banyak iya, iya, iya. Karena iya. di video kita sebelumnya juga banyak banget yang gak suka Bener-bener itu hak kalian lah Dibilang iya, naif, iya. Naif. Naif. Naif. naif Betul, betul. apa-apa -apa itu suka-suka kalian lah Lu udah mulai banyak DM gak sih? Karena gue udah mulai banyak yang, yang kayak karena lu, lu itu? itu penting uh -uh. lu kan lu kan hardcore. temennya kita kelas aja terima kasih temen-temen yang udah nonton eh kali ini kita berjumpa you. di episode berikutnya God bless you